Oke okay guys welcome back to catatan kakak kaki. Oke okay, jadi kali ini seperti biasa kita akan mereaction kaum kaum cringe. Kita akan mereaksi video-video lucu yang ada di TikTok, Twitter dan Pornhub garok. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke kita mencari kelucuan dulu di Instagram teman-teman ya. Oh, ini ada Jamet ju berulah lagi nih. Keturunan Jamet enggak bakal hilang gitu loh, enggak bakal terputus gitu loh. Walaupun kita masuk ke peradaban AI gitu ya, peradaban robot, ini Jamet tuh tetap ada gitu, enggak bakal punah gitu. <laughs> peradaban Jamet enggak bakal punah. Kita lihat nih apa dia. Oh. Dengkolunya, dengkolunya bang. Tarian penghambat jaringan. Dalam hatinya Jir gue keren banget iya. Di dalam hatinya tuh, keren banget tuh Kenapa kasihnya tuh terus kayak, kayak, kayak ngepir gitu loh. 100 tahun yang akan datang tuh jamah cuma berubah gaya rambut doang gitu. Kenapa dia? Eh, yang buat pakai TikTok. Di guna gandil, pantat di guna gandil, balapan selu balapan, hah? Belakang datanya anjing, belumak lu bangga kagak. Siapa yang menggendut? Gak ada. Lu kan kegep nyaman Udah mikir salat. Nih bocil kenapa? Tanya tiktok anjing lu, ya lu anjing. Mati. Nih nih bocil ini udah dark joke marah-marah lagi anjir 2 tahun yang akan datang dia tuh jadi selebran marah-marah nih orang sumpah main makan tuh tahu nih makan tuh pakai kuah tuh air rauh tuh kok diam aja Ini pasti kucingnya nih laki-laki ini sumpah Kucingnya nih laki-laki dia tuh tau dah Daerah ya dimana kita tuh bisa mengekspresikan sesuatu seenak hati Kucing nih tau loh dimana letak itu Ngapalagi nah, lagi nih? Apa sih membuat cewek suka sama cowok? Ini kenapa matanya si cowok? Ini kenapa gitu loh? Ini jamet beneran sih ini sumpah Kenapa Jamie tuh selalu Melakukan hal-hal yang pengen kita Membuat atau menghina dia gitu loh Oh mbaknya nih gak mau Oh mbaknya nih gak mau dibeliin Vivo gitu ya Dia pengen Iphone kali dia Dia pengen Samsung dia. Banda <laughs> Cowok Cito ya, udah. We, ya udah, mas. Mas. ya udah, mas ya udah. RS jual ginjal nih. dulu. <laughs> bagus, bagus. Kan, ini kan udah proses pembayaran kan? Cowoknya tuh udah mau bayar nih. Kasian loh, patuh sih itu orang, weh mas macam <tuk ura> apa tuh malu. nggak kita kita mulai serius ya. pertama kalau kita lihat video tadi tuh mereka tuh bertengkar di toko HP gitu ya di konter HP. Ya jadi masalahkan eh uh, dia tuh merugikan banyak orang ya. Ada ada dua pihak yang dirugikan dalam kejadian tersebut ya. Pihak pertama yang dirugikan adalah kontrnya atau atau toko tersebut ya. Karena dia karena pegawainya tuh uh, menambah pekerjaannya untuk mengontrol kejadian tersebut ya. Ya kan karena kejadian tersebut tuh kayak mengakibatkan uh, di sekelilingnya juga terdistruk gitu kan dan pihak kedua yang merasa terganggu ya customer lainnya dong ya kan customer lainnya juga merasa kayak ada ketidaknyamanan gitu loh di tempat tersebut karena ada sesuatu peristiwa yang nggak diinginkan juga gitu loh kayak jual beli tuh bakal terganggu juga gitu loh kayak kayak peristiwa tersebut kan seharusnya tidak terjadi di tempat itu seharusnya kan dipikirin di rumah dulu atau bertengkar di rumah dululah seberu karena ini enggak ada yang ngalah ya jadi salah kedua-duanya gitu, loh. seharusnya mereka kayak ngasingin diri dulu gitu loh, kayak keluar kayak dulu nyesain masalah gitu baru masuk. Ya kenapa sih cuma masalah HP aja kan ya? kan HP itu kan tergantung kebutuhan ya, bukan kayak bergaya-gaya yang kebutuhan apa ya? bedanya tuh HP HP Vivo sama Samsung ya dalam konteks ini ya. atau nggak tahu lah ya, Brand apa yang diminta gitu ya. tapi ya, ya itu oke okay lah cuma HP gitu loh